kita datang di vlog jalan-jalan aku yang pertama kita kali ini akan jalan-jalan ke pantai kayaknya aku udah ketebak banget sih pantai apa yang paling mainstream di sini. cuman it's gonna be different karena kita akan jalan-jalan dalam keadaan yang masih semi-lockdown uh, kereta kita jam 7.20 ini sekarang udah jam 7 lewat 2 ya ini aku lagi nunggu satu temen aku Nanti kita akan lanjutin vlognya selama di perjalanan kayak gimana. Stay tune. Oke, teman aku udah dateng. Hai, Mbak Christie. Kita lagi mau ngambil tiket. Jadi kita udah beli online, pakai aplikasi namanya Trainline. Nah ini kita mau ambil tiketnya. Ini ada kayak mesin tiket ya kayak kita gitulah. Ini kalau mau lihat keadaan di dalam. Gak begitu rame sih, surprisingly. Padahal ini kayak lagi peak hour, biasanya banyak banget orang. Itu kayak toko-toko juga udah mulai buka, tapi kayak masih sangat sedikit gitu isinya. Dibatasin gak bisa makan di dalam. Wow, sama ya warnanya kayak kereta Indonesia, orange. Ini kita bagi-bagi tiket dulu. Oke, oh langsung pepe ya, iya. Ini kita di dalam, kita dinaik dari St Pancras. Ini adalah kereta yang biasanya juga kalau mau ke Gatwick dari sini ke airport Gatwick. Sepi kan? Ini tuh aneh banget karena biasanya tuh dirame banget sama orang-orang yang kerja. Karena King's Cross itu banyak perkantoran dan sekarang sepi kayak gini. Kita lagi nunggu <laughs> Jadi tadi Kita matching itu masker ya, dan aku uh, disuruh pakai apa nih? Namanya Mbak Facial. Facial. Sama Ibu, ini dia buatan aku DIY kemarin. Asistensinya sama Ibu bagus ya. Gampang loh, guys. Bikinnya nanti aku taruh linknya ya di description. Jadi, kayak gitu sendiri. Jadi, dia dimasukin ke kacamata gitu. Dia, ya, kereta kita udah sampai. Yes. ini kita naik yang jam 7.20 karena kita sebenarnya bisa naik yang jam berapa aja. is <laughs> Tapi saya kehormatan daerah, nih, karena banyak sekolah eh, yeah, nih, jajan jam dulu, yang udah kelaperan, <laughs> aku mau beli kopi. Jadi di stasiun ada yang jual face mask, hand sanitizer, alcohol wipe, sama gloves, Defending machine gitu guys. Keren ya. Kita udah sampai. Kita lagi lihat jalur dulu. Kita mau ke arah pantai, ke jalan kaki, sekitar 20 menit ya, Mbak? Wah, burung-burungnya udah memanggil manggil nih. dadah welcome to Brighton. Ini kita mau ke... First Place, kita mau ke Palace Pier. Kita pengen ngopi sambil melihat pantai kui itu dia pantainya di ujung klatar gak kecil udah sabar mbak kristin gak sabar pengen buka sepatu katanya yeah. <laughs> ini kotanya lucu ya wow maskernya guys dipilih dipilih sudah sampai Hei. Hei. <laughs> dia lautnya dan belum terlalu panas jadi orangnya belum terlalu rame tapi kotor banget deh. jadi kita mau cari yang agak bersihan tapi untung nggak begitu rame Oh. Ini adalah batuan, guys, bukan pasir. <laughs> Dadah. Alhamdulillah sepi ya. di Pagi hujan, dan ya bisa dilihat dari eh, begitu rame. Ada nih yang baru datang di belakang aku, tuang bambu. Cuman, ya masih jaga jarak. Kita giliran aku untung pakai sendal karena ternyata kayak sakit gitu. Gak tambah kristen, jalan di batuan udah aku plastik semua ini dia wow, denger dengar gak suara ya ih takut belum belum belum kena air pelan pelan kayaknya dingin di air wow di Dikit, maju lagi dikit gue kayak takut-takut gitu belum kena, maju lagi dikit oke, okay, segini kayaknya udah deh wuuu dingin airnya dingin banget guys wah aku ngerasot wah. sumpah kirang banget main air padahal kakinya doang Mohon maaf, itu dia pemandangannya. Pasirnya kayak batu-batu gitu ya, Mbak. Iya, berbeda. Ada batu pasirnya, berbagai macam perbedaannya. Tuh nih kalau di Indonesia biasanya kan langsung kita ketemu yang halus ini. kayak gini ya. Mm -mm. Tapi di sini bervariasi, ada yang halus gini dan di atasnya banyaknya dan yang di pas di pantainya tuh justru masih kan masih kerakal-kerikil lah, gravel. Heeh. Mm. Kerakal-kerikil. Jadi berbeda suasana pantainya tuh sakit ya kalau jalan sakit sih <laughs> jadi Aduh. tipsnya adalah pakai sendal seperti dipijit batu itu kalau kuat sih nggak apa ya nih jadi batunya gede-gede gitu ya lumayan sih kita sekarang mau ngasih tahu apa aja sih yang ada di tas aku <laughs> jadi oke gue bawa kalau buat... ini wajib ya, wajib kemanapun karena anaknya old school harus uh, bawa ini toilet spray. spray ini dibawa dia salah satu yang baru buat toilet buat spray apapun sih karena dia ada kan nah. dan ini wajib ya guys karena ya itulah Disini juga jorok orang-orangnya ya lalu ada yang pouchnya um, macam-macam ada sunblock ada hand cream ya di sini kering kalau nggak pakai hand cream uh, ada hand sanitizer tentunya dan ada lip balm ada gue bawa ini dan masih ada sampai sekarang ini yang buat di leher-leher gitu loh guys yang kayak, tuh masuk angin nih gitu, aduh anak longutnya baunya juga gitu ya, dan tentu tolak anginnya ini karena sudah mulai berangin beranginnya bisa dilihat ya. ini face shield saya udah naik-naik terus ini wajib gitu belum kita masuk angin yang selesai di-endorse ya sama tolak dia yang punya Brighton, Hai ini adalah teman-teman PK 125 kita ada Rizka, ada Gilang dan ada temennya, halo Adli, kita akan diajak jalan-jalan di Brighton sama mereka, yeah. Kenapa? Kenapa? In Katanya dia, kata Adli, ini akuarium tertua di Brighton. Tapi dia mau pastiin dulu. Loh. Di dunia. Woi, akuarium tertua di dunia, guys. Namanya Sea Life ya. Ini dalam spirit Antihox. Jadi, ini anti Antihox bener. Kalau salah nih orangnya, guys. Datang dari segala arah guys Bahkan ada yang terbang Tiba-tiba nyamber Ini ada yang udah ke deket, deket Rizka nih jadi, kan? jadi kita harus Waspada lah Ini Udah makin deket nih Ini dia, fish and chipsnya Udah dicolek, tapi hati-hati Seperti gimana? Enak. Enak. Enak banget. <laughs> Dingin juga sih. Anginnya lumayan. Wah, lo makan apa lah? Itu oh, sikan oh, katsu kari. Itu. Kebanyakan sikan. Gila. Belum sarapan. Wow, wow, wow. Kita enggak jadi naik bus, guys. Uh, karena kita mau jadi orang yang lebih sehat, kita jalan kaki uh, Kita ngelawatin ini Tempat perbelanjaan gitu, Churchill Square Ini, ini satu-satunya primer katanya di Brighton Tapi lumayan gede loh <laughs> yeah. Antrinya guys lihat itu mau belanja baju kayak mau beli sembako. Ini kita mau ke rumahnya antri nitip gembolan dulu. Jadi ini apa tadi dia bilang akomodasi dari kampus ya? Jadi yang mau kuliah di mana? Saseks ini adalah salah satu pilihan. Wow. Kamarnya berantakan. Kamarnya ada pintu. Oh, oh, of course ada pintu. Ini ada kasurnya. Ini ada mas-mas lagi nuang air. Ada jendela tuh kan. Jadi. Enak banget kamarnya Wah dia punya wastafel sendiri guys Kalah we Sumpah ya kamar gue tuh kayak setengahnya kamar lo Serius Ini ada oh ya yeah, meja belajar Ini ada rak buku Ini ada model, model primer kita so, Ada kacanya so, lumayan banget sih Oh di bawah ini kulkas lo sendiri Beli Oh my God, dia punya kulkas sendiri, guys oh, Ini, wow. itu dapurnya, wow. sama mesin cuci Enak juga ya Ini berapa lantai, Deli? Empat lantai Lagi nyari spot buat foto Itu tapan, tapan, tapan, tapan tapan. <t -tapan. <t -tapan. Iya, ada kapal sebiji.